Dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan menarik seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Bunda Lesti. Di laman akun Instagram Bunda Lesti Kejora nih persahabat ya, setengah jam yang lalu mengunggah foto yang sangat cantik Yang selalu membuat kita kagum dan bangga pada Bunda Lesti, Masya Allah banget ya Kita selalu bahagia dan selalu dibikin bangga oleh Lesti Kejora, apalagi penampilannya Masya Allah Penampilan yang sangat luar biasa, cantik ini momen saat Bunda Lesti menghadiri acara Fresh Conference, launching single terbaru sekali seumur hidup. Dan kita lihat, persahabat ya, ada Abang Fati, dan kita lihat juga momen spesial, dukungan yang luar biasa dari teman kerabat, teman dekat, salah satunya Kak Wanda Hara, masya Allah, yang selalu mensupport dengan tulus kepada idola kesayangan kita. Di postingan ini pun, Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat: "Sekali seumur hidup, terima kasih buat semua yang sudah support. Kaadibal lagi dan lagi, terima kasih sudah mempercayakan karyanya untuk dinyanyikan sama aku. Wow, luar biasa! Bersahabat ya, ciptaan Kaadibal memang luar biasa. Alhamdulillah, Bunda Lesti dipercaya kembali." untuk menyanyikan karya terbaik dari kaadibal Masya Allah hingga komentar pun banyak sekali diberikan dan respon pun banyak sekali dari orang-orang baik yang selalu mensuport idola kesayangan salah satunya adalah Dr. Nana. Dr. Nana mengatakan gelis bager Lesti Kejora Barakallah Masya Allah banget ya Doa, support, dan dukungan terbukti banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Selanjutnya para sahabat disimak juga Ini ada kejutan spesial untuk warga Konoha Ini Masya Allah banget ya Bunda Lesti lagi kumpul bareng dengan orang-orang hebat Wanita-wanita hebat Salah satunya Mama Gigi Wow kalau udah lihat Lesti bersama Mama Gigi, tentunya kita bangga dan bahagia sekali, Masya Allah. Apapun yang dilakukan, mudah-mudahan persahabat ya, semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Kita lihat momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Comic, ada kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Wow, lagi pada kumpul, ada projekah, hmm, finish sirin, oke, okay, mimin akan selalu nunggu kejutan-kejutan dari Bunda, Masya Allah banget ya. Apapun itu, project apapun itu, yang penting tentunya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Kita selalu mendukung dan mensupport, dan selalu menunggu kejutan yang akan diberikan dari Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga persahabatnya ke kabar selanjutnya dari Bang Boril yang baru saja memposting foto saat di Cianjur ini, momen. Bang Boril lagi mayungin Bunda Lesti dan Abang Fatih ya. Masya Allah banget, kita bangga kepada Bang Boril yang selalu setia, menjaga idola kita kemanapun. Dan di sini pun ada kalimat yang dituliskan, Bismillah, berusaha menjaga kalian setiap langkah kaki ini, semangat. Masya Allah, kalimat captionnya pun selalu membuat kita bangga kepada Bang Boril Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk Boril ya Dan selalu bisa menjaga Lesti, Abang El, dan Papa Bilar Berikutnya disimak juga di unggahan IGS nya Bang Boril Satu jam yang lalu, persahabatnya ada info nih bahwa Bakal ada turnamen sepak bola juga nih persahabat, ya Toba Boys Pre-League with Intra asia Season ketiga Yang akan diadakan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia barat ada foto Papa Bilar juga di sana. Wow, sepertinya bakal ada kejutan dari Rizky Bilar Persabati yang mudah-mudahan bisa menang kembali ya untuk timnya Papa Bilar kita mendoakan yang terbaik. Berikutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti. Perhatikan gaun yang dipakai oleh Lesti Kejora saat menghadiri press conference launching single terbaru ternyata gaun yang dipakai ini dari Barlia Asmara ya, Masya Allah dan untuk harganya Rp 1.299.000 terlihat sangat mewah dan sangat cantik dipakai oleh Bunda Lesti Kejora Masya Allah kemudian persahabat disimak juga ya tentunya ini ada momen spesial di vlognya Leslar Entertainment Keluarga yang bahagia Kita bangga banget ya dan pastinya kita juga ikut bahagia Merasakan kebahagiaan Dari keluarga kecil Leslar Apalagi melihat Abang Fatih Yang begitu ceria Yang begitu aktif Masya Allah Doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar Kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru Kabar baik dan kabar menarik Selanjutnya dari Lesti Dan Rizki Bilar